adik-adik semuanya welcome back again di channel Chainsaw Slot main ya guys ya di sini kita akan bermain kembali sitpon aja tentunya ya dan sini gua bawa kreditnya di 200 ribuan aja dan kita lihat di sini apakah polanya bisa masuk dari di kalian ya jangan lupa simak terus tonton videonya jangan skip-skip tentunya ya karena ya mudah-mudahan polanya bisa bermanfaat untuk kalian lah ya guys ya oke okay. mungkin permulaan ini gua ngegas di Turbo 30 ya guys ya aduh sorry banget sorry banget tadi gua kagak ngomong ya eh Turbo 50 sorry sorry sorry sorry Turbo 50 dan gua menggunakan double centang ya seperti itu guys dan sini gua tentukan kredit di eh, apa taruhan maksudnya di 2400 aja guys ya eh 2400 aja taruhannya gue terlalu gede-gede karena menyesuaikan dengan modal juga ya Sebenarnya nanti ini kegedean sih 2400 itu terlalu barbar sebenarnya. jadi kalian boleh ikutin atau enggak ya gitu tapi gue gak saranin untuk kalian yang uh, modalnya kecil bermain dengan taruhan yang gede gitu ya gue hanya menyarankan ini untuk ya player-player yang edan aja boy kayak gitu ya Oke, ya gimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sudah dikasih jackpot, guys? Mudah-mudahan selalu dikasih jackpot dan diberikan kesehatan ya tentunya. Berikan kesehatan itu yang poin utamanya sih, guys. Kesehatan, jaga kesehatan kalian ya, guys. Oke okay guys di sini gua mainnya di situs pawsitertiga delapan ya situs paling gacor paling ampuh paling terpercaya tentunya karena terpercaya itu penting boy. Jadi kalian mau WD berapapun udah pasti dibayar lah. Oke okay, di sini tadi spin cepat, guys kan spin turbo nya di 30, boy. Mudah-mudahan kita di sini dikasih free spin ya tapi kalau nggak, kita langsung aja kan kita buy spin aja boy. Nggak usah dilama-lamain ya. dan buat kalian yang mau daftar, yang mau join di komunitasnya langsung aja gasken. Kalian cek di pin komen ya karena gua akan selalu simpan link-link uh, gacornya di pin komen, boy. Seperti biasa ya. Oke okay, karena sini tidak mendapatkan kita bayar aja ya di 120.000 mudah-mudahan bisa gacor nih Boy Ya dapat 100-200 ya kita gaskan aja WD ya Gak usah terlalu muluk-muluk guys Yuk let's go lah lama ya Kasihan yang nunggu santai dulu ya Kita santai-santaikan dulu kita menyiapkan mental gitu ya. Menyiapkan mental karena disini sisa kredit kita cuma 24.000, guys. Menyiapkan mental apakah di sini kita akan bisa diberikan? Diberikan gacoran-gacoran, woi. Ayolah, tolonglah. Sisa 24.000 nih. Aduh, su, Iya madep madep madep madep lagi, nice. lagi. Oke okay. ini anggur Ih. Alhamdulillah Yummy. Yes, hampir ajarungkan, boy boy sensasional ya sensasional sini kita udah balik modal sih dikasih balik modal ya boy, kita nikmatin nikmatin nikmatin nikmatin pokoknya sensasional ini boy ayo gaskin lagi lah bisalah bisa-bisa-bisa ayo hmm. sensasional again sensasional again like di sini kita ada profit sih sebenarnya berapa tuh 300 lebih lah ya 300 lebih kita ada profit Boy terus 60 mantap boy mantap mantap mantap mantap oke okay boy kayaknya uh, kontennya hanya segitu aja ya di hari ini ya thank you banget buat kalian yang udah nonton dan sudah selalu support di channel ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys see you in the next video bye bye guys